Aduh, uhuh, uhuh, uhuh, uhuh. Beneran ternyata, waduh, mapes gua Beneran ada, tapi oh. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Jangan lupa di like dulu ya Dan juga di subscribe Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi Aktifkan dulu ya kan Terima kasih ya semuanya kembali lagi di channel ini bersama Lucu ya, ya pada hari ini wah ini suara gua pasti. Hehehe <laughs> loco ya ini pasti lucu ya suara gua ini sekarang aduh nih gua gara-gara minum makan batu kemarin. Ya. Keselak batu gua ya pada saat minum es Loh gede batu di sini ya. aduh. Oke langsung saja pada hari ini kita bakal Mainkan misinya jangan jangan ketawa ya dengan suara gua ya. Oke jadi langsung saja kita bakal uh... oke di sini misinya ada nih kalau gua kemarin disuruh Riki gue gitu ya kan. Gua disuruh ujok dan hantu gerget menakutkan. Menakutin apa sih gitu kan? Kan ini ada mamang Reguden di sini ya. Oke, langsung saja kita gasgen ya. Oke, waduh waduh waduh waduh ini kayaknya berada di urutan kita. GTA Extreme Indonesia Julkifli Wardiman yang bikin ya Jetwe Oke, Jurgi Fliwardiman mempersembahkan. Hmm, Ucok dan hantu Greget menakutkan. Sini, si si menakutkan apa sih? Memangnya gitu kan? Kenapa di sana ada padang humpul ya? Hmm, kenapa, Ucok? Gua kesana deh, kata Ucok ya kan? Ngapain, Ucok kesana? Siapa tahu ngomongin gua. Wah, bener juga kata si Ucok ya kan? Tapi ngomongin Ucok malam-malam gitu kan? Ini jam berapa jam dua berarti itu sekitar setengah uh, sembilan malam ya dan ini kayak, oi kayak ngapain di atas sana menari kayak. Uh, ini aku lagi pemanasan biar nggak sakit badan Oh gitu ya ternyata Ternyata bisa Bisa pemanasan malam-malam kayak gini ya Ada oke dan kita langsung saja ke misinya nih ya Kenapa nih ya misinya ini Ucoknya uh, ini uh, eh orang pada ngumpul di sini ya Oke lagi kita langsung gaskan saja di sini ya Waduh pada ngumpul nih ya Oke kita gaskan ya kan ada apa nih, gak ada Ucok ya kan, ada apa gitu kan Gini Bang Ucok, lagi ceritain tentang hantu di pegunungan Los Santos sebelah utara itu Waduh, hantu, coba ceritain ke gua hantu apa nih, mana hantunya Irun gitu kan? Lu tahu kan rumah kosong itu, rumah kosong mana Rumah kosong di gunung Los Santos utara tahu kan Oke, ini mungkin si Ucok tau nih ceritanya nih Tentu gua tahu. kenapa, oke ini Ucok tahu nih Minggu lalu ada yang bunuh diri di depan rumah itu. Sekarang hantunya lagi gentayangan. Uh, what? Ah, gua nggak percaya. Palingan hoax betul nih katu Ucok mana? Dan nggak ada buktinya gitu kan Ucok, lo pergi sono lihat sendiri. Kalau nggak percaya, gua nggak suka nyebarin berita hoax. Oke, gua sana sekarang. Siapa takut? Nah, ini baru teman gua gitu ya kan si Ucok gitu. Yang berani, gua ambil dulu gergaji mesin buat persiapan. Wah, aku juga ternyata di gergaji mana nih gergaji gergaji kita ambil gergaji dulu mana hari Santo, nih gergaji papa ini memang coknya ini memang tarot. <tuh> oke kita ambil dulu jenis semoga cuman hoax ya berdoa katanya tadi berani aduh berdoa cuman hoax ya uh, nih kado salah nih salah masuk kita nih kayaknya di sini oke langsung saja kita berangkat pakai mobil yang ada nih ya yang terparkir di depan rumah ucok kita langsung garaskan saja ke sana nih semoga benar-benar hoax nih nih kok makin serem makin serem di sini kita coba lihat map dulu ya kawan di sebelah mana sih waduh lumayan jauh oh waduh waduh Hehe, di dalam hutan ternyata pemirsa. Oke, langsung saja kita cek ke sana ya, kawan -kawan. Aduh, oke, bagi kalian yang uh, mau uh, Ucok melihat ucok ketakutan ya, langsung saja doain. Beneran ya, bukan hoax ya. Tapi kalau kalian nggak mau ucok ketakutan, doain. Biar nggak jadi ya, di hoax lah ya, silahkan komen di bawah ya, kalian bebas komen gitu kan. Ramai kan? eh oh, jalan mana lagi nih? Oke, okay, ini naik ke sini nih. Ini by the way, ini makin kok oh, gelap banget ini. Oh ya, gua pakai kacamata. <gih> oke, okay, jadi kita... eh, eh, eh, ini naik. Waduh, berkabut lagi gini ya, kawan? Mana nih ya? Kan, oke, okay, kita bakal naik nih. Waduh, nih udah mulai sepi di sini nih. Nih, masuk sini saja. Aduh, jadi gak nih? Jadi gak nih kita? <gih> oke, okay, ini kita bakal jadi. Silahkan like dulu videonya, like dulu ya kan? videonya di-like ya kawan. Biar kita lanjut nih. Oke, kita bakal lanjut ya. Jangan lupa di-like ya sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita langsung saja ke sini semoga nih. Semoga tidak mengejutkan ini. ya si kampret ini loh. Oke. Tapi gua barbar gitu kan sama Ucok gitu kan. Berani gua gitu kan. gak takut gua sama si ini hantu. Waduh. Serem banget nih tempatnya Betul ya hey, hey, hey. Jangan Cok, jangan takut Menurut berita di TV orangnya bunuh diri di tali itu Waduh, waduh, waduh Lalu kenapa ada kursi roda di sana ya Wah, kayaknya beneran ada wah, wah, wah, waduh, gak bener Orang yang bunuh diri itu tampan Tapi kalau udah jadi hantu pasti ya, ya menakutkan lah Tapi hantunya mana ya Kok gak muncul-muncul juga Lah malah dicari Cok, si kambing memang Hmm, coba gua masuk Cok Cok, Jangan cok, oh, oh cok, <gih> aduh biarin lah, Gue kan barbar -bar, gitu kan, barbar yolo -bar, yolo yolo yolo yolo yolo yolo, nih kayaknya nggak ada skin hantunya juga deh gua di pasar Ria ya. semoga mana ya, mana ya hantunya ya, hmm, hmm. Nah, di mana, di mana, waduh, di dalam sini ya, coba aku keluar lagi, ganti si ya, oke, jadi kita coba keluar ya, mana nih. Mana nih cok, kita keluar lagi gitu kan Waduh, mana nih hantunya nih Hihihihihi Apa kau mencariku? Waduh, uh, wuhuhuhuh uh, uh, uh, uh. Beneran ternyata, waduh mampus gue Beneran ada, tapi kok ada tau Enggak ada ya, aduh takut liatnya Padahal hantunya lebih serem dari yang gua pikirin tadi Malah gue ya. kesel liatnya Waduh, saking keselnya gua Hapus aja tuh Genta ini, dia, ini, dia, ini dia nih Lupa si ucok ya Anjay anjay anjay, anjay. Mati lu mati lu mati lu mati lu mati lu mati lu Oke lho, Ucok sih ini pembunuhan Tuan Jaib Ini lo sini lo kankeret nih lu Jangan menyerupai si ucok gitu kan ucok Udah paling tampan sedunia gitu kan Ini Wah wow, oke kita bakal Ini Mampus lu Mampus ini kok nggak mati-mati ya Ron Waduh ini bakalin belum banyak yang nah like ini Like dulu lah Like dulu bagi yang belum like ya Like tombolnya biar cepat mati nih Oke kita waduh waduh waduh nih, please lah ya, please lah ya mati woi, mati woi, hmm, hmm, hmm, hmm. waduh banyak banget darahnya ini ya ngomong-ngomong, Mas, ngomong, ngomong. woi, mati lah woi, waduh banyak banget darahnya nih ya, waduh waduh nggak mati-mati dong, ayo lah woi. Waduh, waduh, beneran ini memang hantu saya. Oke, akhirnya mati dasar, atau sialan, muka dateng gua kok disalin. <laughs> Bener ternyata ini mirip ucok ya. Waduh, dia menyerupai ucok ya. Selesai, akhirnya ucok gituan barbar gitu loh. Jw mengucapkan terima kasih telah memainkan mode mini ini. Oke, thank you juga. Semoga membuat kembali ya. Nanti bakal gua mainin lagi nih. Kalau ada ya don't forget happy, oke, okay, pasti happy ya kan? bagi kalian nonton juga happy, waduh mantap sekali nih misinya ya, waduh kita beri tepuk tangan dulu ya kawan-kawan semuanya waduh mantap, waduh hati ini bisa menyerupai oke ya kawan-kawan, okay, ya, sekian dulu video pada hari ini, terima kasih pada kalian yang meluangkan waktunya untuk nonton videonya ini ya, jangan lupa di like sebaya bahkan dan dibagikan ke teman-teman sekalian semua sampai jumpa di video selanjutnya salam Riku rikuden